Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Creative Media YouTube channel. Alhamdulillah, Alamin. Seperti biasa, bareng saya Bagas Wegani dan saya Jos Donatur Tagil Se Jawa Tengah. Luar biasa Donatur Tagil Se Jawa Tengah lingkupnya provinsi. Iya, loh, provinsi. Jadi kalau kita mau beramal itu jangan tanggung-tanggung. Oke, langsung nah, ini provinsi. Misi-misi ke depan mau satu negara saya. <laughs> Luar biasa, semoga terkabul ya. Amin. Amin. Yang Nah, kita mau tanya dulu nih, gimana kabar teman-teman? Sehat semuanya? Semoga sehat hmm. di rumah puasanya, puasanya lancar. lancar ya. Puasanya harus lancar dong. Iya, puasa harus. puasa itu, tuh nggak berat, coy. Yang berat itu Menahan godaannya. <laughs> Menjaga jarak sama dia juga. <laughs> Oke, gitu ya berat. Iya, berat. <laughs> itu yang berat. Kalau puasnya mau gampang, nahan lapar apalagi anak kos. Iya, emang kesehariannya lapar. Sudah terlatih, <laughs> e, terbiasakan sama kondisi di kosan. Akhirnya ini, yang lain ribut-ribut sosial distancing, kita biasa aja. Biasa aja. Iya. <laughs> <laughs> Kamu-kamu biasanya. Nah, berhubungan sama berban hmm. ya, mau kita bahas kali ini tuh. Yang pertama social distancing. Ah. karena kan masih lingkup sama ini, sosial distancing. Uh, Nah, ini buat kalian yang lagi WFH, apalagi apa lagi? yang buat yang udah kerja ya yang pom home, home, terus apalagi yang buat uh, yang sebenarnya belajar di rumah yang buat pelajar hmm. ini bukan liburan loh, belajar di rumah lo. Social distancing kan sebenarnya bisa jadi momen buat ini apa namanya melakukan hal, -hal produktif dari rumah. Hmm. Selain rebahan ya jadi Selain rebahan. Bakat kalian yang soal rebahan itu bakat rebahan kalian itu emang momen-momen uh, saat ini sekarang itu emang jadi ujung tombak sebenarnya buat iya. social distancing. Jadi nggak ada alasan social distancing itu cuma e, merebah, melamun, mengandai andai. <laughs> kita bisa melakukan hal-hal yang produktif. Mm. Kalau yang punya bakat gambar ya gambar, nyanyi nyanyi, nyanyi, nyanyi mm. mewarnai mm. ya mewarnai. <laughs> sama, sama ya? uh, Kalau yang masak masak biasanya uh, kemarin kalau aku lihat di sosmed mm -hmm. banyak yang jadi koki loh sekarang. Iya. Banyak yang masak di rumah itu kan bagus sebenarnya kok nggak tahu apa namanya berkat social distancing tiba-tiba semua orang ingin jadi set. chef guys. akhirnya ya bisa masak semua nggak <laughs> tahu enak apa, enak apa kan? Kan? <laughs> tapi yang penting masak dulu ya itu bermanfaat dulu. juga kan bermanfaat mengembangkan diri lah ya iya yang tadinya cuma tiba-tiba beli lapar beli sedikit-sedikit hmm. beli dia bertahan itu masak sendiri akhirnya kan gara-gara nggak punya uang juga? iya <laughs> itu jadi perhitungan juga <laughs> Cuman kan bahasa kerennya karena kita sedang sosial distancing akhirnya kan <laughs> ini juga. Oke jadi uh, selain itu kita juga harus uh, apa namanya? Uh, menurut sama imbuan pemerintah buat jaga jarak. Minimal hmm. kan kalau itu ya ini kan gara-gara kita udah cuci tangan, udah bersih-bersih. Jadi cuci tangan. Lihatnya apa ya? Sebenarnya kalau di luar itu harus ada jarak, jarak. 1 sampai dua meter. Iya itu kan buat menghindari penularan biar. Hmm menekan tertularnya virus, hmm, biar kurvanya turun. Terus kalau keluar juga pakai masker. Pake masker pakai uh, apa namanya? Seperti ini apa? Ah, ya, apa? Pd. Iya Pd. Oh enggak itu kan buat <laughs> buat tim tim medis sebenarnya. Pakai <laughs> okay, hand sanitizer, cuci tangan ya. Iya cuci tangan. Mandi yang rajin buat kalian yang mandinya sehari tiga kali tuh tolong ya tolong. Tambahin. Dua kali. Eh yang tiga hari sekali maksudnya? <laughs> tolong tambahin. Nah ya, di sehari dua kali. Jadi kebersihan memang perlu dijaga. Hmm bersi adalah sebagian dari imron <tuk> dari iman teman-teman. Iya -teman. <tuk> <tuk> yeah, kita ke pembahasan lagi karena social distancing kan perlu tiba juga timbuh buat di rumah dan sebagainya. Terus yang kedua nih buat emang pejuang keluarga ya yang emang tetap harus terpaksa buat bekerja dan Kalian luar biasa, tetap semangat dan tetap jaga diri. Iya, walaupun sebenarnya yang mengancam mereka itu ada, ada yang dua. Yang pertama itu mereka nggak bisa menafkahi keluarganya. Hmm. Yang kedua hmm. itu mereka potensi tertilur, tertular, <shamaya> tertular, apa? Tertular virus COVID. Ya itu yang, <shamaya> yang uh, bingung ya kalau nggak kerja nggak makan. Kalau kalau keluar. Syukur. Iya, risiko. Itu yang menjadi suatu kemuliaan buat kepala rumah tangga. Hmm, kalian luar biasa lah. Tapi tetep, tetep, maksudnya ikhtiar, sebelum mentah ya. Iya. Mentang-mentang udah, tapi tetap jaga diri lah istilahnya. Mentang-mentang iya, udah dimuliakan, airnya pertantang-pertantang keluar, gak jaga cara. Jangan tak kagul. Himbit sama orang, <laughs> gak pakai masker, ODP kali ya. <laughs> Terus ini kita bahas lagi yang, karena karena ini udah uh, mendekati Idul Fitri. Ramadhan, Fitri, Fitri oh, Lebaran. Kanan buat yang biasanya melakukan tradisi mudik pada uh, lebaran tahun sebelumnya hmm. buat tahun ini kalau memang bisa nggak mudik, jangan mudik ditahan dulu ditahan dulu biar nggak uh, nyebar virus covid ke kampung halaman kalian sayangi hmm. keluarga di rumah juga uh, ya ya emang sih berat ya kalau hmm. momen lebaran tapi nggak kumpul sama keluarga tuh berat-berat banget orang saya aja yang nggak kerja di luar kota, misal nggak bisa ketemu yang dari luar kotanya berat coy. Iya. Beratnya kenapa? akhirnya nggak banyak. Oh iya ini, ini nanti kita persoalkan soal THR juga. Jadi jangan lupa buat subscribe ya buat teman-teman. Tonton sampai habis nanti ada pembahasan THR. Kunci ini kita perlu bahas. Biar biar semuanya jadi clear dan jelas. Nggak cuma andai-andai aja. Oh, iya buat teman-teman yang nggak bisa mudik ya coba tahanlah kan kita bisa dijokol hmm, kan untungnya kita udah canggih jamu udah ya, canggih sudah mulai ke era teknologi hmm, jadi ya tetap jangan jangan mudik dulu lah kalau emang bisa ya tapi kalau emang kalau yang terpaksa tuh gimana tuh itu kan juga sebenarnya hibuan dari pemerintah hmm. jadi biar enggak apa namanya menekan penularan covid ini kan perlu dilaksanakan bersama hmm. jangan cuma mengandalkan pemerintah mengandalkan tim apa, edis, ya ini dengan kita bersama, coy. Iya kita bersama. Gak enggak cuma satu pihak sebenarnya hmm. kalau kita mau sama-sama mawas diri, sadar diri, menjaga kebersihan cuci tangan, lalu subscribe. <laughs> kita bisa dengan cepat menangani covid sebenarnya. Hmm. Jadi kurva cepat turun, jadi cepat turun. Balik ke kehidupan kita, kehidupan iya. kita, gitu. balik kita masing-masing. Hmm. Baliklah kayak suasana sebelum-sebelumnya. Jadi keman. Hmm. Nah, ini yang masalah agak sensi TAR, kan? Iya, ini kan uh, selain hilal, ini yang dinantikan <laughs> buat seluruh masyarakat. THR ya. udah kelihatan belum? THR udah kelihatan belum? Persoalannya kan THR nggak kelihatan, jauh-jauh nggak jauh. bisa ketemu lagi. Mati aja. <laughs> Mending kalian mengandai-andai aja. Kehidupan mimpi lebih indah dari kenyataan. Istirahat aja terus, teman-teman tapi gimana THR, teman-teman udah, udah pada turun belum? udah pada turun belum? semoga udah turun ya? iya, kita aja yang belum ini nanti di sensor ya, tim editor biar kita tetap aman ini nah. buat kalian, semoga THR-nya cepat turun bisa lebih turun kalau yang udah turun, ya udah turun, itu dimanfaatkan buat Sebaik bertahan, nah, di jangan lupa disisihkan buat anak-anak setengah persen buat amal, dibersihin hmm. harta kalian biar bersih ingat ya <laughs> biar bersih biar bisa dihalalkan buat uh, seluruh keluarga, <laughs> seluruh keluarga. Jadi, biar nggak ada beban, iya nggak ada beban uh, ya udah itu aja kali ya, hmm. kita udah bahas semuanya ya, jadi hari ini tuh yang kita bahas tuh social distancing ingat jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, hmm, rajin, rajin mandi tangan. buat kalian tuh yang mandi jarang. Jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget hmm, Kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah Nggak usah sosokan bilang rebahan itu membosankan Itu-itu udah fashion kalian sebenarnya Jadi nggak usah alasan, wah sudah bosan di rumah Ini nggak perlu diungkapkan Saya itu tahu kalau sebelum ada kayak ginian, kalian suka rebahan Kok pakai alasan ini bosan juga <kes> ini perlu dihilangkan sebenarnya kan kita mendekati Ramadan, <coughs> mendekati Idul Fitri. Iya, <laughs> e, yeah, mendekati Idul Fitri karena tadi saya puasa akhirnya kan kekurangan ini jadi Kekurang, agak asupan ya. ya, kekurangan asupan. Oke okay, lah, tetap di rumah teman-teman, terserah apungnya donatur. <kes> ya, sejauh <secara> tengah. <laughs> ya udah. <laughs> buat eh. kalian yang belum subscribe, subscribe, nyalain loncengnya, share video ini ke semua social media kalian like video ini juga, terus jangan lupa kalau mau komen, komen aja kalau mau cacimaki kita, silahkan iya silahkan, tapi tonton sampai habis kalau nggak tonton <laughs> habis, saya nggak peduli omongan kalian di komentar <laughs> oke okay, buat kalian tetap jaga kesehatan, jaga jarak, iya. uh, pokoknya tetap semangat terus, Puasanya harus lancar dong lancar, harus jangan bolong-bolong uh, terawek, ngaji, tadarus, semuanya harus dilaksanakan uh, iya. dimaksimalkan lah ya di bulan puasa ini hmm. terus uh, jangan lupa buat berbuka dengan yang manis dan sahur yang manis-manis juga sisa buka puasa yang tadi disebutkan oh, oke, okay. saya Bagas nih dan saya atas Donatur, Tajirisa Jawa Tengah kita pamit, sampai jumpa di video kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh dadah